coba kabur dia teman-teman, tembus. Teman-teman Minggu kemarin saya tidak buat konten ya Karena berhubung Cuaca Sangat Tidak mendukung Terus kondisi juga kurang baik Jadi saya tidak bisa turun Buru-buru ya teman-teman Tapi alhamdulillah Kali ini Saya Sudah bisa turun buru, -buru lagi sekalian refleksinya teman-teman nikmati nikmati pemandangan di luar dan rencana saya hari ini mau berburu beli ya teman-teman di spot idaman teman-teman danau itu spot teman -teman, di spotnya teman-teman di dibawa ke teman-teman terus videonya jangan lupa di follow ya teman-teman oke Salam laras. Kawan Oke teman-teman. Sampai ketemu kalian nanti ya teman-teman. Oke teman-teman. Ini seru poin teman-teman. Terima kasih Teman-teman, ada teman. -teman. Coba kabur, dia teman-teman. Sudah, sudah tembus.